Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada, selamat malam. Kembali di TV hadir untuk mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Pilar. Sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada info bahagia nih untuk warga Konoha. Kita simak bersama di kabar pertama. Alhamdulillah besok Belovers ini akan mengadakan acara anniversary yang ketujuh tahun. Wah, wow, masya Allah banget ya. Special live Instagram di akun Belovers underscore OFC with all president Rizky Billar, sahabat ya. Yey, akhirnya ada kejutan juga besok nih, Persahabatan. Spesial di anniversary yang ke-7 tahun di Lovers, akan ada live Instagram bareng Rizky Billar. Kita simak info yang diunggah yang diinfokan oleh Akila Avrelian Score. Perhatikan, per sahabat, di kalimat caption info yang dituliskan. My Belovers akan ada yang spesial di hari spesialnya Belovers yang ke-ke-7 tahun besok 24 Juni 2022 jam 14.00 waktu Indonesia Barat bersama orang yang sangat spesial Siapa lagi kalau bukan presidennya Belovers Rizky Bilar akan live di Instagram Belovers underscore OFC kita akan seru-seruan bareng dan akan ada giveaway-nya juga loh. tuh Jangan lupa bersahabat dicatat ya, jam 2 siang besok akan hadir spesial kejutan bahagia di hari anniversary yang ke-7 tahun Belovers akan mengadakan live Instagram bareng Rizky Bilar. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan. Semakin kompak, semakin solid untuk belovers Dan semakin selalu mendukung karya-karya terbaik idola kita ini Kemudian persahabat disimak juga ya Makin gak bisa move on nih dengan kelakuannya Papa Bilar kepada Abang L Papa Bilar sini kita lihat menggendong Abang Fatih ya Sambil diunyel-unyel tuh Masya Allah Makin gak bisa maupun banget dengan kelakuan kegesrekan dari seorang Rizky Bilar ini Masya Allah banget ya Semoga bahagia selalu untuk idola Sehat selalu Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian disimak juga bersahabat ya Malam ini perhatikan tuh Lagi kumpul bareng antara Ali Syakib, Kak Marjin, dan Lesti Bilar Bahagia banget ya melihat postingan ini karena kita bahagianya persahabatan pertemanan antara Marjin dan Bunda Lesti Masya Allah banget, seneng lihat perkumpulan antara Leslar dan Marjin Alis Syakib momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Pilar Disimak juga persahabat di kalimat yang dituliskan Seneng aja gitu lihat persahabatan mereka, tuh banyak yang seneng ya melihat persahabatan Lesti dan kamar Jin hingga komentar pun banyak sekali diberikan salah satunya dari akun hakaniati mengatakan Masya Allah semoga persahabatannya selalu terjaga Amin Allahumma Amin kita doakan yang terbaik ya semoga mereka selalu sehat bahagia dan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Selanjutnya ya para sahabat disimak juga diunggah nih guysnya V Setengah jam yang lalu tuh lagi karaokean ya <tuh> Masya Allah seru banget makin malam memang makin seru nih Tim Leslar Entertainment Bagas sampai menikmati tuh Ekspresi dari Bagas lucu banget ya Menghayati sekali lagu yang dibawakan Luar biasa semoga kompak terus untuk Leslar Team. Bahagia dan saya selalu yang untuk Memberikan kejutan bahagia Pastinya untuk keluarga konong Karena tim ini salah satu Tentunya Orang yang selalu Memberikan kebahagiaan juga untuk kita Semuanya, perhatikan tuh Wow, kebahagiaan kita dapatkan Dari tim LA ya dan nah berikutnya juga bersabat, jangan lupa nih Untuk selalu support idola kesayangan kita Di vlog-vlog terbaru Lesland Entertainment ya Karena sudah ditayangkan nih Vlog terbaru kolaborasi Leslar bersama Rizwan dan Putri Delina ini kejutan juga untuk warga Konoha yang belum nonton silahkan nonton ya karena sudah di up di channel Youtube Leslar Entertainment berikutnya juga ini kabar yang sangat membahagiakan dan sangat membanggakan sekali Alhamdulillah Buda Lesi Kejora dan Papa Bilar sudah membeli sapi bersahabat ya untuk kurban, untuk hari raya kurban sudah dipeseni sapi Rizky Bilar, Lesti Kejora Masya Allah berkah selalu ya Dan mudah-mudahan Selalu diberikan kebahagiaan Untuk Lestlar Masya Allah bangga banget ya Punya idola yang sangat luar biasa Semoga kita juga Semua yang selalu sehat, bahagia Dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Amin